Hai, hai, hai. Harimau sering dipandang sebagai salah satu hewan yang paling cantik namun ganas, dan mungkin ini adalah satu-satunya faktor pendorong yang membuat mereka menjadi satwa yang lebih menarik. Namun, sayangnya mereka hampir terancam punah akibat kecerobohan dan ketidakhati-hatian manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit juga manusia yang dibangsa dengan spesies kucing besar ini, meskipun sebenarnya harimau sendiri tidak memandang manusia sebagai mangsa beruangnya. Meski harimau berada di puncak rantai makanan, namun ketika bertemu dengan hewan yang lebih besar darinya seperti gajah, mereka lebih memilih untuk menjauh. Seperti sebuah video yang menunjukkan ketika seekor harimau memberi jalan untuk dilewati gajah di hutan itu viral di media sosial. Video pendek berdurasi 21 detik itu dibagikan oleh aktris dan aktivis satwa liar Dia Mirza di Twitter. Tonton apa yang terjadi di akhir.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 Seakan menghalangi jalannya, saat gajah mendekat, harimau tersebut kemudian menoleh dan melihat gajah yang berjalan ke arahnya. Mengetahui ada makhluk raksasa berjalan ke arahnya, kucing liar itu dengan cepat bangkit dan lari ke semak-semak. Video tersebut kemudian menjadi viral di salah satu platform yang mengumpulkan lebih dari 1,4 juta penayangan dan lebih dari 5 ribu suka sementara banyak netizen yang terkejut dengan reaksi harimau tersebut ketika yang lain menyebut gajah sebagai raja hutan yang sebenarnya petugas IFS Parvin Kaswan berkata mereka hidup berdampingan dengan damai dan tidak berjuang seperti kita untuk kekuasaan atau ego seperti yang selalu saya katakan gajah adalah penguasa hutan dia adalah raja yang sebenarnya dan tidak ada yang bisa melawannya umumnya harimau menghindari untuk menyerang gajah karena ukurannya namun berbeda dengan yang dilakukan oleh kucing besar yang satu ini nih. Sebuah kejadian di mana seekor harimau yang kelaparan sedang mengintai seekor gajah dari balik semak. Akun Twitter Anan Mahindra adalah akun media sosial yang terus menghasilkan konten yang layak dibagikan untuk netizen dari segala usia. Berkali-kali ia berhasil membuat terhibur para penggemar dan pengikutnya dengan video lucu dan gambar pendidikan. Salah satunya adalah sebuah tweet terbarunya ketika ia menunjukkan sebuah momen menawan di alam liar yang menampilkan seekor gajah dan harimau yang sedang mengintai. Video pendek berdurasi 59 detik itu memperlihatkan seekor harimau yang diam-diam mengamati dan mengintai seekor gajah dari balik semak-semak. Di awal video, gajah terlihat berdiri di hamparan rumput. Saat kamera memperbesar, seekor harimau terlihat bersembunyi di semak-semak di belakang gajah itu. Juru kamera mencoba mengalihkan fokusnya ke harimau, tetapi sayangnya pandangannya terhalang oleh gajah. Namun beberapa detik kemudian, kamera mengambil bidikan full frame dari harimau yang diam-diam mengamati gajah dari kejauhan. Video tersebut telah ditonton lebih dari 41 ribu kali setelah dibagikan dan banyak warganet kagum dengan video tersebut. Bahkan ada beberapa yang mengatakan jika lokasi hewan tidak boleh diungkapkan untuk melindungi mereka dari pemburu liar.